Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kambing sudah dikasih rumput apa belum? Kali ini, saya akan membahas fakta tentang lahar. Gunung Semeru baru saja erupsi. Hembusan abu vulkanik dan terjangan lahar dingin membuat daerah yang menjadi jalur aliran lahar porak-poranda. Namun, tahukah kamu apa itu yang disebut lahar dingin? Kita bahas tentang apa itu lahar terlebih dahulu. Lahar adalah aliran lava yang tercampur dengan air atau lumpur. Akibatnya, sifat lava yang panas menjadi hilang. Lahar memiliki sifat yang sama dengan air, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Lahar akan mengalir dengan membawa materi yang sebelumnya terbawa oleh lava, ditambah dengan air atau lumpur. Jika sungai tidak kuat menampung aliran lahar dingin ini. Maka lumpur itu akan meluber ke berbagai tempat. Apa yang terjadi di perkampungan warga sekitar Gunung Semeru saat ini adalah contohnya. Sedangkan lahar panas adalah aliran lava yang tercampur dengan air panas. Air panas ini berasal dari endapan air hujan yang terjadi di sekitar gunung. Air hujan yang mengendap membentuk danau di dasar kepundan. Dasar kepundan memiliki dua sifat, yaitu anti air dan yang menyerap air. Kepundan yang anti air akan menahan air hujan dan menumpuknya saat akan meletus magma yang bergerak membuat air yang tersimpan menjadi panas dan lava yang mengalir akan bersatu dengan air panas sehingga menjadi lahar panas lalu apa dampak dari dampak lahar panas sifat dari lahar panas sama dengan lahar dingin yaitu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah oleh karena itu Perlakuan terhadap lahar panas juga sama dengan lahar dingin. Lahar panas dialirkan pada sungai yang memiliki lebar yang besar. Berbeda dengan lahar dingin, lahar panas tidak sampai menyebabkan kerusakan yang besar. Hal ini terjadi karena lahar panas hanya ada di sekitar gunung api. Saat lahar panas menyentuh air sungai yang dingin, maka lahar panas akan menjadi lahar dingin. Materi yang terbawa oleh lahar panas tidak sebesar dan sebanyak lahar dingin, sehingga kerusakan tidak separah dari lahar dingin walau tidak membawa materi yang besar saat lahar panas ini meluap dapat menyebabkan luka bakar dikarenakan suhunya yang cukup tinggi demikian fakta tentang lahar semoga mengobati rasa penasaran teman-teman jangan lupa di subscribe ya supaya saya lebih menggebu-gebu lagi dalam membuat video namun sebelum pamit undur diri Mari kita doakan saudara kita yang terkena musibah erupsi Gunung Semeru, supaya mereka tetap tabah dan kuat menghadapi cobaan ini.